Saudara, sabar itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab uh, Al-Abrab uh, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali mengatakan bahwa as itu adalah sabatu ba'itsil ba'itsuddin hawa. Jadi yang namanya sabar itu adalah tegaknya dorongan keagamaan Artinya, semangat agama, urusan agama itu tetap tegak berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Jadi, manakala yang hak itu tetap kita tegakkan di hadapan segala bentuk kemunkaran dan kebatilan, itu namanya sabar. Nah, jadi, selama kita tetap berjuang, menegakkan yang hak: orang mau ikut, orang gak mau ikut, orang mau kumpul, orang mau bubar, kita mau menang, ataupun kita mau gagal, saudara. Selama kita tegakkan yang hak di hadapan yang batal kita enggak mundur sekecil apapun juga, itu namanya sabar. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan, as kata Imam Ghazali huwa thabatu ba's-din muqabalah bas hawa Jadi yang namanya sabar itu adalah tegaknya dorongan semangat keagamaan uh, di hadapan daripada dorongan sahwat dan hawa nafsu, nah karena itu betul yang dikatakan Pak Kiai jadi memang semenjak kita ada pandemi kemudian sekarang pandeminya sudah mulai berakhir saudara, ini umat terombang ambing, apalagi di masa-masa pandemi kemarin beberapa tahun pengajian gak boleh e, kemudian kumpul, bikin kumpulan gak boleh tabrik gak boleh nah tentu kalau ibarat HP udah sekian tahun tab, gak ada tabrik akbar, nih batunya mulai lemot nih ya kawan. Nah, kalau ibarat HP batunya mulai mulai lemot mesti diapain lagi tuh? di lagi ya ikhwan. nah makanya sekarang kesempatan kita sekarang pengajian boleh tablet boleh bikin lagi dimana-mana supaya apa? ngecas umat Ya ikhwan. Dicas di cas lagi sebab kalau kita nggak cas ya lemes terus sampai kapanpun. Bon? nah mudah-mudahan dengan dicas, kita akan semangat lagi kita akan bangkit lagi kita akan berjuang lagi dan Insya Allah dakwah akan makmur lagi. Amin. Ya Robbal Alamin. Siap terus dijelas. Nah, hadir tablik tablik akbar. Biar dijelas kami kiai kiai kita ya kawan. Insya.